Jangan Langkot selamat ke Aku bersama senti pencahsia dan pandangan karya muda ada Eki Ayu Ovisio Eki Ayu Ovisio Si YouTube tak kira barang saya tuh pak Loro, tapi saya siapa nama aneh. Cara persiapan yang begini, ayo mas berpacu dalam waktu. sorase dirajaya kan melebur sebrastok Kau Kusawaan spesial pada siang hari ini bersama kebiar seniman silat dan padangan karya muda. Bye. biasa biasanya ganti saya bisa. Ayo, ada adik, adik Sing Arep Kutu, Sing Arep Nyawer, Sing Arep Numpak Barolse dipersilakan untuk di Sing Oto. Tampak Stop. So, ayo, Allahumma salli 'ala Muhammad. sos bersatu dalam waktu ampar kor rekan-rekan ini ndure Belakang Singa Liar Barongsai, persiapan ada regan-regan pertarungan.